Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Lesti Lovers, bi Lovers serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat datang dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian, Diva TV yang akan mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dalam terhangat sepeda Leslar tentunya. Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini. Tentu kita mendapatkan info yang sangat resmi dari Ibu Harsiwi Ahmad yang mengunggah sebuah info di akun Instagram pribadinya soal acara tasyakuran Pernikahan DDLS di Kijora dan kakak Rizky Bilar yang akan digelar hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 mulai pukul 8.00 waktu Indonesia Barat Kita lihat ada kalimat caption yang dituliskan oleh Ibu Harsiwi Ahmad Berita bahagia, momen spesial kebahagiaan selanjutnya yang sudah dinanti nanti para sahabat Leslar Lovers bahkan satu Indonesia atas akuran pernikahan Leslar Hari Minggu 29 Agustus pukul 8 waktu Indonesia Barat setelah tertunda sebelumnya Karena adanya PPKM di Pulau Jawa dan Bali Kali ini kita akan senang-senang Selamatan dan juga melihat para kesayangan berbahagia bersama keluarga dan sahabat mereka Kira-kira siapa saja yang akan diundang kali ini ya Lalu penasaran gak kakak Rizky Biler? Dan realasi kejar pakai baju adat apa ya Atau akan seperti prince dan princess? Ah tidak sabar hari minggu tuh para sahabat, ya. Mama Harsiwi aja sedang gak sabar melihat Deddy Lesti dan kakak Rizky Bilar Memakai gaun di acara tasyakuran Pernikahan Gaun apakah yang akan dipakai? Tentu ini kejutan untuk kita semua Para fans saksikan terus tasyakuran Pernikahan Lestler Rizky Bilar Lesti kejuaraan Pukul 8 waktu Indonesia Barat Live hanya di Indonesia Ini live para sahabat ya Ini kita dapatkan info dari Ibu Harsiwi Bahwa acara tasyakuran Pernikahan itu akan disiarkan secara live di Indosiar Doakan yang terbaik Mudah-mudahan acara Tasyakuran Pernikahan Leslar, Lesi Bilar berjalan dengan lancar Dan tentunya disukseskan Amin Ya Rupal Alamin Keunggahan berikutnya Kita lihat Masya Allah para yang ya Posingan foto terpantau di dewasi video Rampar sahabat ya Masya Allah, Allah. Mudah-mudahan sehat selalu kesayangan kita dan kita sebagai fans sejati hanya bisa mendoakan mensupport untuk Dede Elasti maupun kakak Rizky Bilar penggahan tersebut diunggah atau di repost oleh akun L.A.Sko Bilar kalimat caption dituliskan gua pikir tadi Bibi Indi ternyata Dede Elasti habis mirip banget sih sama bibinya emang cute banget persahabat ya doakan selalu yang terbaik untuk idola kesayangan kita selanjutnya kita lihat persahabat ada spesial juga ini yang bertanya-tanya yang diunggah oleh akun omedan dan skor AL22. Ini ketika Rizky Pila didelusik kejuara bersama keponakan atau anak Kanova, persahabatnya ya, masya Allah, tabarakallah. Ini membuat penasaran. Ini kapan, dimana mana, persahabat ya, Kita lihat keunggahan berikutnya nih yang mana ini kita lihat di Rizky Bilar persahabat ya beberapa bulan yang lalu orang persahabat ya di situ kita lihat ada postingan foto si cantik Kak Lesti dan dua anak dari Kak Nova persahabat ya dan kita lihat juga keunggah berikutnya ada sebuah kalimat komentar udah lama banget ini ya ampun pas Bang B IGSin Kak Lesti gendong anaknya Kak Nova vitamin lama pun jadilah katanya tuh <laughs> Ini udah lama persahabat ya Ada sebuah kalimat caption dari Lesla Lampung official ini diunggah sama aku Lesla Lampung Vitamin timbunan 2 bulan Lalu muncul di pagi hari WKWKWK WK, WK. Ya, hitung-hitung untuk menyiram gurun Yang masih agak gersang ini Tentunya diunggah oleh Kak Suami Kak Nova Persahabat ya, Masya Allah Postingan timbunan 2 bulan baru diposting Pagi hari ini, tetapi kita merasa Bahagia dan bangga Mudah-mudahan secepatnya, kakak Lesla Dedek Lesti dan kakak Rizky bilang mendapatkan omongan Para sahabat, ya Mudah-mudahan saja berkah-barokah semuanya Selalu disehatkan, selalu diberikan kebahagiaan Amin Ya Rabbal Alamin Dan kita lihat juga para sahabat ya Tentunya ini ada ungan spesial juga Ada postingan dari Bang Ariel Bismillah, selamat pagi Semoga berkah selalu hari ini Amin Kayaknya sih di lokasi syuting Para sahabat, ya Masya Allah, Allah. Doakan saja yang terbaik Mudah-mudahan lancar semuanya dan kita hanya tentunya menunggu cidukan vitamin bahagia yang diberikan dari Dede Lesti dan KK rizki Bilar. Masya Allah, semoga Leslar dan tentunya Leslar Tim sehat semuanya, semangat. Amin. Doakan yang terbaik persahabatnya ya Di sini kita lihat juga unggian tersebut di report oleh akun Leslar. Kalimat Ada kalimat komentar juga yang diberikan dalam postingan tersebut. Yang dari akun Risa Setia82 mengatakan, Paling osasnya mah belum sampai biasanya kan Bang Boril duluan datang ke lokasi syutingnya tuh <laughs> Kayaknya nyanyi belum sampai persahabatnya doakan saja benar mudahan vitamin bahagia di hari yang bahagia juga persahabat ya Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru seputar Lesti dan Rizky Billar. Kini informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Kami ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh